行くぞ! 教訓を終えて、次の道を目指す! ボーグアチャック! Halo guys welcome to Hendra gaming kembali lagi di Indra gaming kali ini aku akan nge -share ke kalian Bagaimana cara menggunakan hero sun yang baik agar skill kalian meningkat nanti aku akan jelaskan set emblemnya terus spellnya apa Oke tanpa banyak budget lagi langsung saja game on Oke, okay, di sini kita sudah masuk di pengaturan set emblem ya. Langsung kita ke hero suit. Terus yang pertama adalah sepatu. Sepatu itu terserah kalian ya guys ya. Kalian mau pakai sepatu apa saja sebenarnya terserah. Tapi saranku di sini, kalau sepatu itu sesuaikan dengan musuhnya kala karena kalian adalah sebagai offliner kalau magiknya ada dua ya kalian pakai spot dan kalau lebih banyak uh, musuh pakai emblem fisikal kamu lebih baik pakai warrior bot terus selanjutnya kita pakai coercion skate coercion skate ini kita ambil attack speednya 20 25% penambahan attack speed terus ada 5% movement speed gain di sini. Tapi eh, item ini itu untuk Sun itu lebih apa? didominasi oleh pasifnya ya guys ya. Pasifnya itu mengurangi movement speed lawan sebesar 8, 8 dan bisa di stack sampai 5 kali. Jadi yani, mm -hmm setiap kita bisa ketek lawan kita mengurangi movement speednya dia sebesar 8 kali dan bisa di stack sampai 5 kali berarti 40% gas enak banget untuk uh, membuat hero-hero magi hero marksman lawan itu uh, kehilangan attack speed mereka terus item selanjutnya adalah warx kalian pasti sudah paham war Egg ini lagi OP-OP nya guys ya biarpun kemarin sempat dinner mungkin sama muntun terus harga aja dinaikkan tapi item ini tetap OP di M3 kemarin banyak yang pakai item ini aku jelaskan war Egg itu menambah 45 physical attack menambah 550 HP terus menambah 10% persen cooldown reduction pasifnya memberikan damage kepada lawan sebanyak 9 physical attack dan tiga physical penetration setiap detik selama tiga detik hingga maksimal 8 stack guys. jadi kita mengurangi defense lawan karena penetration itu adalah mengurangi defense lawan terutama defense physical guys terus selanjutnya kita ada diamond hunter sword atau dhs kenapa aku pilih dhs dhs itu kunci memakai sun cash dalam arti gini kalau sudah late game kita kan pasti rebutan Lord item dhs ini paling cocok untuk Lord, guys karena pasifnya sesuaikan kunci aja guys biasanya aku pakai item defense yaitu radian armor terus kalau tank fisikalnya aku pakai domain s oke okay, mungkin itu set bitnya terus kita ke set emblemnya guys kalau emblemnya aku pakai assassin emblem yang aku set nah seperti ini guys aku pakai Agility menambah movement speed sebesar 6% Terus pakai physical penetration sebesar 6 Terus yang level 3 pakai killing spree Mengeliminasi hero lawan dapat memulihkan 15% dari maksimal HP Itu untuk set emblemnya Terus battle spellnya aku pakai sprint gas Oh, kok Sun pakai B transparent spring ya, karena ini taktik aku, guys. Untuk masuk keluarnya di luar, aku gunakan ini, bukan aku menggunakan flicker, guys. Karena selain cooldown cepat, dia juga uh, imun terhadap efek slow. Jadi, kalau ada efek slow, itu kita mengeluarkan spell ini langsung, efek slow itu hilang. Oke, okay, mungkin sampai di sini saja penjelasannya. Langsung kita ke in gamenya nya See you. Kita tripnya. ambil grip nah, kita yang itu kan punyanya Assassin atau Ram dan penting kita kaya. Nah, penting enggak, guys? Empatnya enggak jamin gitu. -tang -tang. assassin sama no bunshin kita cari tempat dikejar. kalian kalau bisa potong aja potong. terus tolong bantu teman Kembali lagi ya. Sorry. Oh, yang dapat sampai saja guys, gak usah terburu-buru, sambil jadiin item di sini mana kita mau kita pulang guys, nggak ada tau. lihat Joe sama Alucardnya nggak? gak bantuin land. kyo kun oete, sugino michi o mezasu. Joe ini nggak bantuin lan ke bawah, Joe nya si perusuh terus guys, tapi nggak lihat, nggak lihat temanya. salta kita pulang dulu ya ke atas lagi guys gua Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Aku Aku tetap melawanmu. Aku Aku tetap buat tutorial -tutorial, -share video -video Aku bagi kalian, kita menambahkan skill-skill kalian. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa... ZARUTACHI! Igu Share, dan komen, dan apa like juga. Komen, terima kasih. Tentu-tentu adalah... Ini dari sini! Oke, kita ambil kembali. どっち Oke okay, oke, okay. omongnya long trip kita bre, sexy, strong. Keni akan mencuri. Benar. Benar santai aja, enggak usah terburu-buru, Gak usah, gak usah okay, okay. masuk, biarin aja aja oh, Oke, okay, kita sudah hidup Oke, kita sudah mencari Ayo, okay. Wow. Okay, dapat tata -tata. Okay. kita sudah dapat dhs bikin item selanjutnya 君<音> Terima Kawan, kita pulang. Kita langsung bantu di tengah. Artashi, dari Request Oke, saya bisa disini ngelot Request backup Layla, mau Oke, aku Oke, jadi jadi mati Oke, kita beli Domain ES. Kenapa beli Domain ES? Karena ada pada dan dapat ah uh, sepeda juga biar uh, rotasi kita cepat santai iksou ya betul どちら salah, jay, salah <tune> um, <tune> uh, <tune> Amerika. <petseudding> Ikut! So Kalian 次の道を目指す イニシア! クリート! buka mbi tuh mati guys dapat ini on besar-besar buka dulu tawarnya mana yang Your team destroyed a turret. Which one is the other one? solo! Ini siapa? Launch attack. Saya guys kita. Selamat sih. an enemy. 本当の戦いはここからだぜ <h SpanishLillyݏ� lớn> <opresso> この匂い棒で切り裂く。みのほっ okay. Gak bisa bertambah, padahal lalu kartunya kayak nih? Ini kita punya, <tuk> ya. kita hapus kalian semua. Lari sana, lari-lari, lari-lari, lari lalu, lari, lalu lari. Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari mati. Loh, kita dibantu sama Nina, guys. Rasa aneh, bilang nggak pernah masuk kita dulu. Jadi tidak sama. Kok berani berani ini? Anak -anak oh. Ini anak kecil. Oke, okay, okay, okay. dan akhirnya kita oke, kita lihat oke, oke, oke, oke, Kita dapat oke, oke, oke, oke, dapat oke, oke, oke, oke, Oke. Okay. Nah, kalian bisa lihat guys. Jo sama anu card-nya. Feeder, guys. Mati 11, kill 1. Berarti kita gendong Jo sama Anuka ke sini. Oke, okay, guys, mungkin sampai di situ saja video kali ini. Uh, tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, like, comment uh, video ini. Semoga bermanfaat, see you next time